Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jalan menuju ke kebunnya Asri lah Ya begini situasinya Kalau malam jalan ke sini Kita sudah mau sampai Kita sudah sampai Nah di sini dia Beginilah suasana malam di kebunnya Asri dek itu. Pantai lampu kan nah. Kedek oi ayu, dia Aduh. Yo yo bab nak aku pun. Abah untuk rasa. Ya ilung kau tadi. Ya, Ni pura tadi. Tak apa boh. Iya. Pak air. Ir kayak blow noh. <laughs> <laughs> ini hadirir. Aduh sabar lah. Ini pelengkapannya untuk kita ke kebun malam ini. Assalamualaikum, kami di sini ingin cari rezeki ya, tidak mengganggu siapapun. Kita sudah sampai di gubuknya asli ya. Sudah lama pun saya tidak kesini selama tidak ada Ahmad Palak nih. Ah. Ahmad Palak nih sudah di negeri jiran, ini Azril memasang lampu biar ada penerangan sedikit di kebun. Aduh. ya Oke okay, sobat semua, malam ini pawang datang ke kebun uh, temani Asril ya. Sebab ada tempo dua hari lalu wah aldi sering diganggu di sini malam ini pawang datang untuk membuktikan dari dia sendiri apakah itu benar benar ataupun itu hanya jerman semata ya, sobat ya. Okey sobat. Aduh ini sudah jam 11 ya. Kita sudah sudah terawih di, di pondok ya, sobat. bersama pawang Di malam ini banyak panas ya. Aduh. Oke okay, sobat, malam ini kita bersama Pawang ya, ataupun panglima sago, uh, malam ini kami sahur uh, di sini ya, ada uh, kami bawa ini okay. nanti kita buat, langsung makan uh, lepas itu baru tidur, besok pagi subuh kita bangun ya, pagi-pagi di tubuh lagi ya oke okay, sobat malam ini, kami ada buat senter satu lampu led satu ya oke okay bos boleh bangun tu macam macam dah nak bangun dah la ni dia nak punya dalam mesti dia tu betul tu pukul 3:00 pagi macamlah ampun dia ni dia nak nyabut la nak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 Jadi be okay Jambu satro belih. Oh. Oh, jambu bola ini jambu jamaica ya jambu itu jambu raja makan jambu raja makan raja makan jambu <laughs> eh? sekali kali jambu makan raja juga <laughs> ya, enak, ya. hmm. rasa strawberry apa strawberry <laughs> strawberry 25.000 Mahal. Ini bumbu dapur untuk kita bikin mie Aceh. Ya. Sudah siap siapkan. Ini dari asril, ini dari saya. Ini tomat. Tauge. Bawang merah. Daging. Daging sapi. Lemak. Lemak dari daging sapi. Seledri atau daun sop. Sudah agak layu. Kerana cuaca yang sangat panas. Ini daun bawang juga sudah layu, tapi bukan karena sudah lama dipetik, karena suhunya di Aceh lagi panas-panasnya. Ini nggak layu, nggak layu, baru dua jam. Bayangkan bagaimana panasnya cuaca, dua jam sudah begini. Sekarang kita potong semua, bakal begini jambu rasa strawberry jika kita pekerjaannya seorang petani sah itu bukan hal yang lang yang langka dan bukan hal yang pa yang paling susah tapi hal yang paling menyenangkan walaupun susah. Ya, senang senaja. Kami teringat sama Ahmad Palani ya. Ahmad Palani. Azizah sampai sedih, Azizah sampai sedih kerana ingat Ahmad Palani. Ya. Itu Ahmad Palani, abang sepunya Azizah ya, tapi walaupun abang sepupu, dia semacam sahabat lah apa-apa hal boleh curhat sama dia kalau kita susah, dia bagi tolong kita bawang eh. uh, pun tumpah ada lima sering tak tolong sama dia tapi dia orangnya tanpa pamerik, selalu hmm. ni ada bawang sikit ni, hmm, masih ada ni ya, masih ada bawang merah, bawang putihnya kita tidak pakai kerana ini sudah malam hari Malam ya. tidak, ya. tidak bagus <coughs> dengan suasana alam, itu ya. kata orang tua yang mengerti ilmu-ilmu padat di sini adalah bawang putih lebih baik di bawah saja ada di dalam perjalanan bukan untuk dimakan jadi beda mana ya? iya oke sobat malam ini Panglima ya masak ya dapur Pawang ya buat sahabat semua masih pakcik jangan lupa dukung channel Panglima juga Panglima Sago ya dia punya kebun sendiri juga Uh, linknya ada di bawah ya deskripsi Azril ya itu panglima Sago ini kawan uh, banyak juga membantu Azril ya selama Muhammad tak ada bila Azril uh, telepon dia ataupun kontak dia bila ada masalah dia langsung uh, dekat sini teman Azril lah ya. <tuh> ok sobat uh, suara Azril agak uh, apa serak-serak uh, gitu lah ya, karena Azril sakit sakit tekak lagi jadi apa yang dia bilangin tadi, yang hasil bilangin tadi itu sebagai motivasi saja buat dia, bukan bukan soal jasa ya, ini bukan soal jasa, ini soal motivasi saja hmm, ini entah daging sapi, entah entah daging kerdon. kambing. Kambing ya? Kambing ya? Kambing Walaupun tadi saya bilang sapi, ternyata kambing Iya, bedalah uratnya, kalau daging Sapi, ataupun lembu, uratnya agak kasar sikit. Kalau daging uh, kambing ya, uh, uratnya agak sedikit halus dia. Kambing guling ya. Guling. <laughs> kambing guling. Bukan babi guling ya, bukan. Ini kambing guling. Kambing guling. Kami Bambing... orang muslim. Muslim lah. <tuh> Aceh 98% Islam. Islam ya. Kalau mau babi guling ke Bali ya. Kami tidak menyediakan sapi atau babi guling Jambu asal Surabaya Dua belakang Ini sudah cuci semua? Hmm. Ini ini belum ini? Boleh ya Pak? Tidak Aceh, Plus pakai daging. daging ya, daging, samping, samping, bukan daging <laughs> non halal, non halal. kita buat sendiri di rumah. Tetapi rahsia resepnya kita simpan dulu ya, tidak boleh dibongkar. sekarang kita kasih doge, semua bawang, bawang, daun bawang juga. Ini supaya bumbunya menyempur dulu, baru kita kasih air yang lebih. Ini apinya ya tidak boleh terlalu besar. Kita mau rasa bumbunya keluar, tidak boleh ambles. Baik setelah tiga menit langsung kita kasih minyak karena bumbunya sudah matang semua. Nah, ini sobat ya mie aceh. Ah, semoga saja saat kami tidur nah oke okay, oke okay, okay. di gubuk nanti tidak ada hmm. yang mengganggu makhluk-halu -makhluk, sewan buas apapun namanya ini buat sahur ya karena ini buat sahur ya habis makan langsung kita istirahat bangun jam 5 pagi langsung pamit Nah pulang ke rumah untuk hmm, mandi dan sholat subuh Mia sudah makan langsung kita makan sekarang Bismillahirrahmanirrahim Banyak oh, suara buruan dua. Ok sobat, uh, selepas kita makan sahur tadi bersama Panglima Sago ataupun Pawang ya. Uh, kami pun nak lehat ni ya, kami sudah pun larut malam uh, Kami nanti tak bangun sahur lagi, cuma kami bangun nanti waktu subuh nak subuh. lepas tu Pagi-pagi kita beraktivitas, uh, lepas sebuah uh, kita mesti balik dekat rumah ya Kerana besok kita buka puasa di rumah ya Ah oh, Ya Allah udah, udah, udah, udah B2, B2. Babi, babi hutan. Oh, bimutan. Ah. Bimutan, ah. Ya. Tutup aja, aja, tutup aja Kalau kita tidur, ya, kita... nah. kasih barang di samping. Ya, boleh jauh ini. Tangguas. Gak bagus Kalau berbiutan gak bapak dah eh. Sudah biasa ya Ya mungkin tadi orang atau penjual Aduh ya Allah Baik teman-teman ini sudah menjelang jam 5 pagi, kami pun sudah bangun untuk ke masjid dulu, salat subuh. Karena besok pun kita berpuasa. Jadi sekian dulu untuk malam ini. Semoga malam-malam yang lain jika saya tidak ke kebun asli tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Karena malam ini anak kampung tidak ada, Ahmad ini tidak ada, cuma Azriel. Jadi dia panggil saya atau dia ajak saya ke kebun. Karena dia ketakutan sendirian malam ini. Ya maklum saja kebunnya jauh dari pemukiman. di Ini dingin sekali teman-teman ya. Saya harus berangkat dulu. Harus langsung pulang. Azil juga ikut pulang dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom.